Halo semuanya, gimana kabarnya, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, dan selalu bahagia. Amin. Selamat datang kembali di channel saya, Alfaris Masih, channel yang membahas tentang cinta dan telepati. Teman-teman, gimana kabar telepati yang teman-teman lakukan? Apakah berhasil? Atau masih belum ada tanda-tanda Banyak banget yang DM di Instagram saya Banyak yang komentar di Youtube Ada yang bilang kalau telepatinya itu sudah berhasil Ada beberapa ya Dan banyak banget yang bilang kalau telepatinya itu Masih belum ada hasil Masih gagal teman-teman Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil telepatinya saya mau katakan selamat dan saya mau bilang kalau telepati itu hanyalah perantara Berhasil dan tidak berhasil itu tergantung yang maha kuasa teman-teman Dan untuk teman-teman yang belum berhasil jangan lupa berdoa sebelum teman-teman melakukan telepati Agar telepati yang teman-teman lakukan itu bisa berhasil teman-teman Dan untuk teman-teman yang belum berhasil juga teman-teman coba perhatikan pesan yang teman-teman kirim di saat teman-teman lakukan telepati saya selalu sarankan untuk buat pesan itu harus melibatkan perasaan apapun telepatinya telepati cinta, telepati rindu, telepati mantan, telepati untuk sahabat apapun telepatinya, usahakan telepati itu pesan yang teman-teman kirim harus melibatkan perasaan Kenapa sih kita harus buat pesan itu melibatkan perasaan? Karena pesan yang kita sampaikan kepada target ini melalui telepati. Pesannya masuk melalui pikiran bawah sadar. Teman-teman, pikiran bawah sadar setiap orang lebih cenderung merespon hal-hal yang melibatkan perasaan teman-teman. Kalau hal-hal yang tidak berkesan, yang biasa-biasa saja itu... Itu lebih cenderung dia hanya merespon sebentar saja teman-teman. Pikiran bawah sadar itu lebih cenderung merespon hal-hal yang melibatkan perasaan. Seperti kenangan indah atau kenangan pahit yang pernah kita lalui. Seperti mimpi buruk atau mimpi indah yang pernah kita alami. Rasa takut atau rasa gelisah yang kita rasakan. Bahkan perasaan senang atau perasaan sedih orang lain. Kita bisa merasakan walaupun orang tersebut. Tidak memberitahu kepada kita secara langsung. Kenapa hal-hal itu bisa terjadi, teman-teman? Bisa kita ingat, bisa kita rasakan yang membuat kita senang, takut, dan lain sebagainya. Karena hal-hal itu melibatkan perasaan. Jadi, teman-teman, usahakan buat pesan yang ingin teman-teman sampaikan melalui telepati. Usahakan buat pesan itu melibatkan perasaan. Apapun telepatinya, buat pesan yang dimana ketika pesan itu masuk kepada target atau target terasa, target bisa tersentuh perasaannya seperti itu. Contoh, teman-teman, ketika kita lakukan telepati rindu kepada sahabat kita atau... Orang yang pernah bersama kita yang memiliki kenangan indah. Pesan yang bisa membuat dia tersentuh perasaannya adalah kenangan indah itu teman-teman. Kita bayangkan kenangan itu sebagai pesan di dalam telepati kita agar dia merindukan kita. Begitu juga dengan telepati cinta teman-teman. Usahakan buat pesan cinta itu... Melibatkan perasaan agar target yang teman-teman tuju bisa tersentuh hatinya teman-teman Jadi teman-teman Kalau selama ini selama teman-teman lakukan telepati Teman-teman hanya membayangkan wajah target Hanya membayangkan fisik target Tanpa membuat pesan yang melibatkan perasaan target Teman-teman coba ganti Buat pesan yang bisa menyentuh Perasaan target seperti contoh pada telepati rindu. Kita membayangkan kenangan indah kita dengan orang yang di masa-masa yang pernah kita lewati dulu. Contohnya seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa rubah pesan itu. Buat pesan yang lebih menarik, yang bisa menyentuh perasaan target yang teman-teman tuju. Agar dia bisa jatuh cinta sama teman-teman. Intinya begini teman-teman, intinya begini, telepati ini seperti kita sedang merayu seseorang, gombalin seseorang melalui pikiran bawah sadar orang tersebut. Kadang kalau kita merayu seseorang atau kita gombalin seseorang, itu biasa kan? Kita gunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang bisa menyentuh perasaan orang tersebut. Kalau kalimat pertama dia tidak tersentuh, kita ganti dengan kalimat yang lain. Telepati pun seperti itu. Kalau kita gunakan pesan yang pertama, dia tidak tertarik, dia tidak bereaksi. Kita ganti dengan pesan yang lain. Intinya seperti itu, teman-teman. intinya seperti itu teman-teman dan semoga telepati yang teman-teman lakukan itu bisa berhasil harapan saya seperti itu teman-teman bisa lakukan dan jangan lupa berdoa dan untuk teman-teman semua yang baru hadir di channel saya alfarismasi tentang cinta dan telepati teman-teman jangan lupa subscribe nyalakan loncengnya dan Sampai jumpa di video selanjutnya, salam dari saya Alvaris Masih, baik